Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada postingan terbaru dari Leslar Entertainment Dua jam yang lalu Persahabat mengunggah potret keluarga kecil Leslar Namun di sini juga ada kalimat Hal yang dilakuin waktu bosen Nih persahabat ya kira-kira Kalian warga Konoha apa sih yang dilakukan ketika waktu bosan Pastinya kita semuanya nonton vlognya Leslar Entertainment. Kita lihat begitu banyak komentar-komentar yang positif. Di antaranya dari aku UMD ya, situ mengatakan, Tidak ada bosan kalau nonton vlog LE. kami selain vlog LA kagak nonton yang lain. Daripada dipakai nonton yang lain, HP-nya mending sering vlog-vlog LA. Semoga kami Leslar dan Leslar Entertainment makin sukses. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari Novi 15, nonton vlog Leslar dan Abang Fatih sambil rebahan jika bosen tuh persahabatnya beberapa tanggapan dari Leslar lovers. Kemudian juga persahabat informasi untuk warga Konoha, dua jam yang lalu diinfokan langsung oleh SCTV. Jangan lupa dukung di kategori video klip paling ngetop. Untuk kode nominasinya itu SMA 8. Yuk, sama-sama kita support Lesti Kejora dengan lagu sekali seumur hidup sebagai model video klip paling ngetop. Mudah-mudahan bisa bawa pulang piala penghargaan di ajang SJTF Music World. 2023. Jangan lupa juga bersahabat, dukung di aplikasi video.com dan SMS dengan cara ketik SMA, kode nominasi spasi tentunya nama Lesti Kejora kirim ke 92788 karena untuk waktu voting tersisa 5 hari lagi tinggal ngitung hari aja nih persabarnya untuk voting ditutup mudah-mudahan Bunda Lesti bisa borong 3 piala penghargaan sekaligus di ajang SCTV Music Award 2023 Berikutnya kita lihat juga di postingannya Pak Sandiaga Uno 13 jam yang lalu mengunggah momen spesial live bareng Lesti Kejora Membahas gamis Lesti dan tentunya membahas soal lagu juga Masya Allah mudah-mudahan ya dukungan dari orang-orang hebat Semakin banyak lagi untuk sang Kejora Kita lihat juga persahabat ya ke-5 ditulis oleh Pak Sandiaga Uno Siapa yang lebaran kemarin pakai gamis Lesti? Nah, begini tanggapan Lesti Kejara mengenai tren fashionnya yang menjadi panutan. Selain jago nyanyi, sampai nyinden, artis multi-talenta ini juga sering jadi inspirasi fashion tanah air yang membawa berkah bagi para pelaku MKM serta membantu menciptakan lapangan kerja baru dan kebangkitan ekonomi negeri nih yuk dukung terus karya-karya Lesti dalam melestarikan musik dan dud air hingga nama Indonesia bisa makin mendunia wow dukungan dari Pak Sandiaga Uno nih untuk Sang Kejora Masya Allah Buda Lesti emang sangat multitalenta sekali kita bangga punya idola yang luar biasa Bunda Lesti Kejora pun langsung berkomentar di postingannya Pak Sandiaga Uno Di situ Bunda Lesti mengatakan Masya Allah Bapak katanya itu luar biasa Kita bangga dengan Lesti Kejora Mudah-mudahan persahabat terus berkarya Dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya Berikutnya persahabat kita lihat juga di postingannya Marwa FC Setengah jam yang lalu mengunggah momen spesial Momen main bola persahabat ya Tim Maruah sekalian acara halal bihalal kemarin, Masya Allah banget ya kalau melihat Papa Bi tentunya bergabung dengan Tim Maruah kita merasa bangga. Apalagi dengan Tio Wisnu, ada aja jokesnya, sahabat. Ada aja tentunya aksi gesrek mereka berdua. Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Admin Maruah sungguh gak masuk haikal kalau guru BP dan ketua kelas ngobrol ada aja jokesnya di luar nurul sampai gak habis fikri pokoknya tinggal nunggu kepala sekolah aja nih sebagai penengah pekan di de pekan depan insyaallah semoga kalian suka sama akapenda dan beatbox ini aduh masya allah ini cute banget rasanya emang selalu bikin happy banget ya kalau sudah berkumpul Apalagi ada Papa Bi yang selalu bikin suasana menjadi gembira dan happy, masya Allah. Kemudian juga selanjutnya, Persahabat kita lihat di postingannya ini aja keponakannya Papa Bi, Persahabat dia ya. satu jam yang lalu mengunggah video di rumah Bintaro. Lagi pada kumpul ada Omar Rosma Ada tentunya Bang Bensi Kumbang juga Ada pub dance Ada cucu-cucunya lagi pada kumpul juga nih Di rumah Bintaro nih persahabat ya Wow Lagi pada kumpul Bahagia terus pokoknya persahabat untuk keluarga besar Dan tentunya persahabat ya kita lihat juga Dipasingan selanjutnya Berada di dalam pesawat Atau mungkin tentunya keluarga besar Papa B Ini otw balik ke Medan Kita doakan saja mudah-mudahan selama sampai tujuan Dan semoga tentunya bisa berkumpul kembali keluarga besar Kita selalu bahagia melihat rukunnya keluarga besar Leslar Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.